Halo semuanya, balik lagi sama aku, Mama Sarif. Jadi, di video kali ini, seperti biasa, ya guys, kita akan bermain Free Fire Battle Ground lagi. Cuman kali ini, aku mau coba ngegaca-gaca, ya guys, karena lagi ada event terbaru. Tadinya, aku mau masuk ke dalam uh, tim kotnya Bang Mozil ya, di live streamingnya. Cuman dia. Oh tiba-tiba aku pikir dia lanjut gitu. Cuman ya udahlah, kita langsung aja gacha-gacha. Ada SG2 terbaru ya Adik-adik? SG2 terbaru. Langsung aja langsung langsung. Aku nih baru pulang dari uh oh, keren, cok. Gila, gila. Uh. Aku kabel ngicol. Masih ada lo suara ah Uh, gelas. Ini sama kayak opening kita pas dari mau dari login dari tuh masuk lobby itu kan ada ada apa? MPK efek suara kayak gini. Kayak sama gitu apa gimana ya? Kita lihat aja di sini upgradeannya lihat detail ya guys ya, detail detail. Nah, untuk yang di level 1 seperti biasa Nggak uh, ada perubahan ya, masih koci-koci begini ya, masih sepi, guys. Ya, belum ada apa-apa, cuman ada, tapi ada efek-efek sikit lah ini ya kan? Petir-petir gitu ya, uh, kayak listrik-listrik, oh, petir pula ya Nah, uh, yang kedua, uh... oh upgrade atribut ya dari yang... oh, dari ini ya tadi kecepatan gerak nih, tadi ya saat dua menjadi satu ya guys uh, terus ini apa nih bawah ya setelah re reload repair akan meningkat untuk waktu tertentu wuh gil sih level 6 untuk membuka Oh, masih jauh guys penampilan terbaru Oh ini lebih ege nah ini baru uh, ini baru oke okay ya guys ya kalau ini kayak kureng gitu nah ini mulai ada perubahan ya di level 3 cuman penampilan doang untuk di level 4nya efek upgrade atrios seperti biasa level 4 itu nambah atribut satu ya guys tadi demiknya satu Reult fire satu menjadi demik dua ya guys uh, Renault fire tetap satu untuk sampai seterusnya Re fire tetap akan satu gitu di level 5 Oh sini efek kill kok eh, efek hit ya ini efek kill sama Ush, ada efek firingnya nya pas kita nembak mengeluarkan pelor ya ada efek-efek ya Nah ini yang di level 6 yang dibilang ya setelah uh, reload sini udah kebuka ini tadi kan terkunci di level 6 sudah terbuka ya Fire akan meningkat untuk untuk waktu tertentu katanya guys nggak tahu kapan waktunya gitu <laughs> eh tapi penampilan berubah juga kayaknya nah iya kan penampilannya berubah juga guys tadi penampilannya nih biasa aja nah di sini juga di sini penampilannya lebih kece guys ada ujung bulat-bulatannya gitu kan lebih lebih keren lebih keren nah, kalau ini wah ini sih lebih, lebih mantep putus-putus gitu ya ini ya nah, kayak puzzle gitu kayak puzzle kayak puzzle senjata ya kalau untuk di level 7 seperti biasa emotnya dong Ayo. Uh, kelas ya guys ya walaupun kita nggak punya tapi kita udah nikmatin lah emotnya di sini ya walaupun nggak bisa ditunjukin gitu tapi di sini kita udah bisa melihatnya gimana nah ini penampilan terbarunya kelas kelas uh, enak kali dengarnya ya yeah. uh, uh, dia pas sudah kayak gini masih ada lagi dar hmm, oh nggak ya keren sih huh. nice sih ya, kok nggak di sepinggir dodol ya Ella mengulang leni lagi ini lagi kita nggak perlu nggak perlu ini lah ya Jadi kita dong kita nggak perlu ini kita konfirmasi ini kita nggak perlu ya biasanya kita harus baca dulu mantra mantra kita Yo, bismillah. bismillah, bismillah, semoga es keduanya ngikut. 321, spinan pertama. Jangan diingatin lagi, mudah-mudahan langsung hoki okay. spinan pertama ya. Ini tahu juga. Nah, di spinan pertama tidak hoki okay, ya. Kita spin lagi di spinan kedua. Kita buka dulu lah. Ini lumayan dapat 3 hari ya. Oke, okay, di spinan kedua, bismillah, bismillah, bismillah. semoga es keduanya ngikut ya dapat tidak juga aduh gua lah lumayan lah ya kan aku udah ada belum nih ya golnya entah udah ada entah belum Oke okay, yang ini kita buka dulu kita dapat yang ketiga nih kali ini yang ketiga guys nggak mau naik loh nggak mau naik ke atas tapi ini sepertinya nih kita sampai spinan terakhir nih maaf-maaf gitu kan lumayan menguras gitu Pak setelah kita buka-buka aja lumayan ya dapat tiga hari semua nih kalau nggak kita use tadi nggak ini aja ya? buka aja terus dari diamond dari 2900 900 anjing hanya untuk pistol ini 500 diamond anjir Sumpah, Cok. Udah ada, Cok. Pistol ini 500 diamond. Bangsat. Dada-dada, dong-dang-dang-dang-dang. Pistol. Bangsa. Pistol, bangsat. Pistol, bangsat. lima 500 diamond, Sudahlah nggak apa-apa ya guys ya anggap aja kita sedekat ke arena anjing <laughs> kita langsung upgrade ininya di crate guys ya di crate terus di hot mana cok Gimana guys ya ini bukan guys ini evogan guys bukan ini apa guys uh. bukan guys, yang ini bukan. Aku nggak tahu yang mana ya kita lihat dulu. Oh ya, bentukannya kayak tanda tambah gitu ya. Oke, oke. Kita ambil sampai level 4 aja lah ya. Job. Di Hot guys. Yang modelnya kayak tanda tambah adik-adik Ini ya? Sabar, kita beli pakai diskon guys kita beli Aduh kurang anjing diamondnya Murangnya 150 doang lagi ya Allah ya pelit banget nih karena nih Aduh kurang guys diamondnya 900 Cok ini minimal pembelian berapa tadi minimal pembelian 1000 guys kalau ini Cok Eh, ini lumayan sih. Ngurangnya 100 juga ini. Ah, ini lumayan, guys. mengurangin 100, guys. Kalau tadi sra ah, ini ini lah ya. Nah, ini lumayan nih. 20 itu biasanya udah lumayan banyak dapatnya ya. Kita coba aja. <tuh> ini 1150. puluh hmm. Mending aku 1200, coy. Diskonnya. <tuh> Terlalu pintar engkau, Garena. Ya Allah, oke tiga dua satu, coba tujuh ratus. Nah, kita buka ya, kita, kita lihat dapat berapa lumayan ya, lima puluh lima, sepuluh, delapan. ini lumayan ya. Di sini lumayan ya, Di sini juga lumayan ya, bisa ah udah, udah, udah, udah, guys. udah, udah, udah, udah, udah, upgrade guys kita update. Loh, lumayan kan? Dapatnya 100 guys. 700 diamond dapatnya 100. Wah, kurang, cok. Kurang, guys. Ini 120, guys. Mau ke level 4. Ya Allah. Nah, di sini harus level 4 ya, merasakan damage duanya ya. Aduh ini kalau 200 ini kurang berapa guys Kita hitung dulu ya guys ya Kalau ini kurangnya 1100 guys Berarti kita harus ada nambah lima lagi ya Kita tambah dulu diamond kita guys Sabar ya Kita tambah dulu ya Bismillah Semoga Berkah guys ya <laughs> Untuk Garena ya anjing-anjing beli pistol 500 diamond cobalah guys ya sementara pistolnya udah ada coba sil banget oke diamondnya udah guys harusnya sih udah mas. nah udah masuk ya guys gak ada event kah gak ada guys kita langsung aja ke crate lagi ke hot hot lagi guys mana tadi Eh, mana ya Ini. mau bersihin aku guys Alhamdulillah, 200 aja ya. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. 20 lagi, masih bisa ya. Aduh, kayaknya nggak dapet sih. Ah. Gak dapet nih guys. Oh, oh kan nggak dapet. Oh kan, kurang guys, kurang 20. kurang guys, harusnya tadi 30 guys 30 harusnya ya yang penting kita ke level 4 aja dah yang penting level 4 tak isi, sabar ini harus berapa lagi ya guys ya waduh Garena, tolong nice sih, harusnya sih udah ya ah udah ya sudah berhasil, kita isi lagi guys oke, okay. aduh 700 diamond cow, rupanya astaga kurang anjing diamondnya Ya Allah Oh 500 ada gak Oh 500 Wah Wah ada cok Oh iya minimal 500 ya Ya goblok Ya Ya, ya goblok guys <laughs> Wah goblok banget sih Ya udahlah. Ya sial banget gak ngeliat ya guys ya Astaga Gila. 15 mudah-mudahan bisa Bismillahirrahmanirrahim Wow sini udah lumayan guys Di sini udah lumayan saya udah dapat 20 tadi ya. Nice, ya harusnya udah bisa. Kita udah dapat 20 tadi kan, bener kan? Nah, wih, uh, Banyak banget 176, guys. Bayangkan, guys. Gila sih. Wah. Oh. Wah, oh, gila gila gila gila. Ini kita udah dapat ya. Sudah sampai level 4. Level 4 udah lumayan. Yang penting damage-nya udah terasa gitu. Dari semuanya, ini kita belum, guys. Waduh, kubah iya teh ini lumayan ya hanya harus ada guys seribu ngisi seribu lagi ya untuk naikkan ininya ke level 4 harusnya sih semua level 4 ya ini level 4 indah lima ini ini udah enam guys maaf-maaf gitu oke okay lah udah lah makasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton semoga terhibur guys aku cari di pamit undur diri dulu kawan-kawan Assalamualaikum bye-bye